Hai hai hai Harimau adalah predator teratas yang tidak perlu diragukan lagi Kucing besar ini biasanya berburu di malam hari dan bisa makan lebih dari 80 pon atau 36,2 kg daging dalam sekali bersantap Dalam beberapa dekade terakhir Harimau mengalami penurunan jumlah di alam liar namun beberapa hal membaik di beberapa tempat Dilaporkan ada sekitar 3.900 harimau yang sekarang hidup di alam liar dan banyak lagi di penangkaran, manusia adalah musuh terburuk harimau. Dengan banyak orang membunuh mereka untuk tulang mereka yang digunakan dalam obat-obatan tradisional Cina, dan untuk kulit mereka sendiri, biasanya beberapa orang menjadikannya karpet untuk orang kaya. Anggur tulang harimau Cina dikatakan membawa kekuatan bagi pasien, meskipun bukti ilmiahnya kurang. Selain dari ulah manusia yang merajalela. Ternyata ada beberapa hewan yang diperkirakan bisa membunuh si raja hutan ini. Meskipun sangat sedikit hewan yang dapat melakukan hal tersebut. Kira-kira hewan apa saja ya yang bisa membunuh harimau? Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Berbicara mengenai hewan buas tidak lengkap jika tak menyebut buaya sebagai salah satunya. Buaya identik sebagai hewan reptil berdarah dingin yang dapat hidup di dua alam ini. Ciri khas dari reptil ini adalah tubuh yang besar dengan tampilan kulit yang sangat khas. Meski tergolong tenang, nyatanya buaya sangatlah garang dan berbahaya jika sudah menyerang mangsanya. Tahukah kalian, sob, di alam liar ternyata buaya dan harimau sangat jarang bertemu. Namun ketika itu terjadi, itu bisa saja menjadi situasi berbahaya bagi keduanya. Buaya sendiri seperti harimau, mereka dapat menjadi sangat agresif terhadap satu sama lain ketika mencoba mengesankan pasangan potensialnya. Namun biasanya kebanyakan buaya memiliki tipe dengan caranya sendiri dan meninggalkan satu sama lain. Untuk membunuh mangsanya, buaya biasanya menjepitkan rahangnya yang besar di atas tubuh korbannya seekor buaya akan langsung menelan bulat-bulat seluruh makanannya. Sementara harimau suka menyelinap di sekitar mangsa mereka sebelum menerkamnya. Harimau umumnya akan memberikan gigitan fatal pada mangsanya di leher atau bagian belakang kepala. Namun apa jadinya jika seekor buaya bertemu dengan harimau? Kejadian tersebut pernah tertangkap kamera ketika seekor buaya dan seekor harimau bertemu di hutan bakau India dan keduanya siap menggigit. Sebuah laporan mendokumentasikan bagaimana keduanya bertarung sepanjang malam dan pada waktu fajar, salah satunya jadi pemenang. Ya, tanpa disangka, sang buaya masih di atas angin. Ini dikatakan sebagai kasus perburuan buaya yang pertama kali didokumentasikan atau setidaknya menyerang seekor harimau di hutan bakau India. Sangat mungkin jika ini salah satu di antara sekian banyak kejadian, tetapi bagaimanapun juga, keduanya adalah predator paling aktif di malam hari. Secara umum, memang buaya dikenal sebagai hewan karnivor yang mengonsumsi daging-dagingan. Meski demikian, ternyata ada satu hal menarik dari hewan ini, yaitu kebiasaannya untuk tidak memilih-milih mangsa. Hal ini membuat buaya bisa saja mengonsumsi apapun yang mungkin ditemuinya. Buaya bahkan bisa saja mengonsumsi hewan-hewan kecil seperti udang atau kepiting sebagai santapannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa buaya bukan hanya memangsa hewan-hewan bertubuh besar saja.